Halo guys, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini, Anne mau ngebagi tutorial yaitu Cara memperbaiki wifi, bluetooth, dan data seluler yang error di HP Infinix Code 9 Pie atau HP Infinix yang lainnya juga bisa guys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 Nah, jika sudah masuk kemudian kita scroll ke bawah ya, guys ya. Kita scroll ke bawah terus sampai mentok, guys. Nah, ini udah mentok ya. Kemudian di sini ada menu sistem ya, guys ya. Kita masuk ke menu sistem. Nah, di menu sistem ini ada banyak sekali menu ya, guys ya. Kemudian kita pilih di sini yaitu opsi pengaturan ulang, guys. Jika sudah masuk ke opsi pengaturan ulang, kemudian kita masuk lagi ke atur ulang WiFi data seluler dan Bluetooth. Nah, sahabat, di sini ada keterangan: ini akan mengatur ulang semua pengaturan jaringan, termasuk WiFi data seluler dan Bluetooth. Kemudian, di sini kita uh, setel ulang pengaturannya, ya guys. Ya, kita klik menu setel ulang pengaturan. Oke okay guys, jika HP Infini kamu diproteksi oleh sandi, kemudian kita masukkan saja sandi uh, yang kamu buat di HP Infini ya guys ya. Baik sahabat, jika sudah kamu masukkan sandinya, kemudian kita klik enter aja guys. Setelah ulang semua setelan jaringan, Anda tidak dapat mengurungkan tindakan ini guys. Nah, untuk memperbaiki wifi, data seluler, dan bluetoothnya yang error ya guys ya tentunya, kita langsung saja... Uh, tekan menu setel ulang pengaturan guys kemudian kita tunggu dan disini setelan jaringan telah disetel ulang nah itu dia langkah-langkahnya untuk memperbaiki wifi data seluler dan bluetooth yang error di hp infinity guys dijamin uh, wifi bluetooth dan data seluler kamu akan normal kembali ya guys ya